Lalu, dok, pasien BPJS sama non-BPJS kalau ke rumah sakit dibedakan enggak sih? Eh, kita jawab secara bijaknya dulu, itu enggak, enggak dibedakan ya. Tidak ada beda secara layanan ya, tentu saja. Kalau ada dibedakan tentu akan protes atau ada masalah. Mungkin yang dibedakan adalah bentuk layanan tambahannya seperti itu. Kalau dari sisi keilmuan, Memang tenaga kesehatan sudah disumpah tidak boleh membedakan itu akan balik lagi ke kita ke tenaga kesehatan itu sendiri jika memang ada dari rumah sakit pun tidak bisa membuat uh, peraturan membedakan beda layanan misalkan nanti dari BPJS sendiri ya rumah sakit akan uh, semacam kena uh, teguran di situ jadi memang tidak bisa dari sisi layanannya mungkin yang dibedakan adalah uh, dari sisi tambahan tambahannya kenyamanannya, ruangannya, kenyamanannya itu tersendiri. Mungkin jenis makanannya, mungkin jenis makanannya bisa lebih variatif atau lebih uh, banyak uh, pilihannya disitu, Kalau dari sisi obat ya mungkin uh, generik atau paten itu kembali lagi ke kebutuhan mayananya itu sendiri dari dari si kesehatan, si dokternya sendiri. Jadi jawabannya kalau secara overall uh, dibedakan dari uh, mungkin dari iPhone atau taman tambahannya Kalau dari basic dasar layanan kesehatannya eh, tidak tidak dibedakan antara pasien BPJS atau non BPJS ketika datang ke rumah sakit.